Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirabbil alamin. Wassalamuala wassalamu anbiya wa, wa ala wa wa amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita di acara rezeki di film islami channel kali ini kita akan membahas tentang pandangan islam terhadap sains dan teknologi antara abad ke-9 dan ke-13 peradaban umat islam berkontribusi besar terhadap sains dunia antara abad dan ke-13, peradaban Islam berkontribusi besar terhadap perkembangan saintis, pramodiran, dan pengetahuan yang diteruskan dari Yunani ke Eropa melalui penerjemahan secara besar-besaran. Seiring waktu, keadaan berubah di abad kemudian, yaitu abad ke-16 menuju perkembangan saintis modern di Eropa terjadi evolusi besar metode keilmuan peristiwa ini membuat hubungan puasa antar negara diukur berdasarkan penguasaan teknologi akhirnya hal itu mengarah kepada kolom nyali bangsa bangsa Eropa terhadap dunia Islam selain ada upaya yang di menjebak timur negara-negara Islam dengan mengadopsi teknologi mereka. Hal itu terjadi sekitar abad ke-19. Menurut siklopedia port negara modern telah diseritakukan oleh Napoleon Bonaparte, ahmad ali, nabi ahli kekuatan negara dan berkuasa pada tahun. 1845 sampai dengan tahun 1848 Selama berpuasa Ia Menghargikan teknologi praktis dan Inggris ke Mesir, Dengan mengandalkan Para pekerja di Mesir Ia Yang perkenalkan Ketak kreis pertama Semula makanya itu dikejam oleh sebagai besar ulama karena ada bagian dari alatnya yang terbuat dari kulit babi, namun dia mampu mengatasinya hingga bulan flash yang didirikannya mampu mencetak 81 buku berbahasa Arab dalam bidang sastra antara 1821 sampai dengan 1850. Percetakan teknologi irigasi terapi penambangan batu bara dan besi serta perlengkapan militer menjadi prioritas perhatian sekolah-sekolah teknik ini diriukan untuk membangun sumber daya dan keterampilan lebih dari 400 mahasiswa salah hmm. Muhammad Ali berkuasa dikirim ke Eropa untuk menimba ilmu saya dan taktik militer. Orang-orang Turki Usmania membangun kekuasaan yang besar dan luas pada abad ke-16. Mereka segera menyadari bahwa manfaat teknologi muter, khususnya senjata-senjata berat dapat mereka pinjam dari barat. Perubahan radikal muncul pada masa pemerintahan Selim Ketiga yang berlangsung pada tahun 1761 sampai dengan tahun 1808. Gagasan tentang modernitas mendorong Sayyid Matka menjadi pembela perkembangan sains dan pemikiran modern Ia berbeda pendapat dengan mereka yang tentang sains karena dianggap tabu dalam ajaran agama Ia yakini kekalahan orang muslim oleh barat akibat keterbelakangan mereka di bidang sains ia bergerak menafsir kembali teknologi Islam agar dapat dipadukan dengan gagasan sains dan humanisme Kecepatan memandiri dirinya karena nafsi orang itu tapi tidak mantikan sikapnya bahkan ia mendirikan universitas al melalui lembaga pendidikan tinggi ini ia hmm. memberi kesempatan kaum muslim untuk belajar dorongan untuk mengejar ketertinggalan penguasa sains modern oleh umat islam disampaikan pula oleh jama' al-din al-afghani pada tahun 1863 sampai dengan tahun 1897 al-afghani menjelaskan tidak ada kontradiksi antara Islam dan Sains. Islam, kata dia, justru menganjurkan pemikiran yang rasional dan melarang taktik buta. Perbincangan mengenai Sains dan Islam pada gilirannya akan melahirkan apa yang disebut dengan Sains Islam. Mereka mengatakan dan mendukung berargumentasi dan Islam menawarkan alternatif Islam terhadap tantangan seksual modern yang mereka anggap bersifat edukasionis dan tidak mengakomodasi keyakinan Islam. Usulan-usulan kita kan es alternatif ini bermunculan setiap tahun 1970-an. Adapun nulis terkenal Oris Mujahide merupakan salah satu pendukung filsafat Islam ini. Dia adalah seorang ahli budaya asal Prancis. Dia menguraikan pandangannya dalam karya yang berjudul The Bible, The Quran and Science. Menurut Bukhari, Al-Qur'an secara tepat mengantisipasi semua penemuan ilmu. Sedangkan Injil tidak. Pandangan lain terlontar sains islam merupakan pengetahuan yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman dan keyakinan tauhid, ibadah, kemimpinan dan menolak kezaliman serta memenuhi rasa kenyatauan mereka menilai wahyu melebihi rasio dan harus menjadi pedoman utama untuk memperoleh ilmu yang sahih ilmuwan muslim Sayyid Hussein Nasr menegaskan sains islam yang benar hanya bisa didapatkan melalui intelek yang merupakan pemberian Tuhan, artinya tidak hanya mengandalkan akar pikiran semata tapi juga hati jadi inti yang bisa ditangkap dari Cerita untuk episode kali ini adalah Bahwa Sains dan agama Bersama-sama Bertujuan memberikan ketenangan Agama memberikan Ketenangan Dari segi batin Karena Ada janji setelah kematian Yaitu kebahagiaan di akhirat Sedangkan ilmu pengetahuan Memberikan ketenangan Sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia, Paulat Akhir kata, segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang salah pasti dari saya seorang. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Wabillahi taufik wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.